Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi, lagi di channel Miss Belajar Bersama Miss Novi Belajar lebih mudah dan menyenangkan Yuk kita belajar Penjumlahan bentuk aljabar pelajaran matematika SMP kelas 7 Yuk subscribe dulu yuk Untuk mendukung channel ini Terima kasih Nah Sebelumnya kita pelajari dulu apa ya itu suku. Suku adalah bilangan variabel atau campuran perkalian bilangan dan variabel yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Contohnya adalah satu ditambah tiga n. Satu di sini adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan yang nilainya tetap. 3 di sini adalah koefisien, di mana koefisien adalah bilangan yang menyatakan faktor pengali dari suatu variabel. Selanjutnya, n di sini adalah variabel. Variabel adalah suatu huruf atau simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu kuantitas yang berubah-ubah atau kuantitas yang tidak diketahui. Nah, sudah kita pelajari tentang suku, konstanta, dan koefisien, dan juga variabel. Lalu kita masuk ke contoh soal ya: penjumlahan bentuk aljabar. Hasil penjumlahan dari negatif 3a dikurangi 6b ditambah 7, dan 13a dikurangi negatif 2b ditambah 4 adalah. Oke, sebelumnya kita kelompokkan dulu ya. Variabel a dengan variabel b dan juga konstantanya. Nah, jika sudah urut, kita bisa tambahkan. Untuk penjumlahan bentuk aljabar bisa dari depan maupun dari belakang ya. Seperti pada umumnya penjumlahan bersusun. Nah, di sini Miss Novi akan contohkan untuk penjumlahan dari belakang. 7 ditambah 7 sama dengan 4 7mbah 4 sama dengan 11 telis di sini Nah selanjutnya kita melangkah ke depan negatif 6B ditambah 2B sama dengan, nah di disini negatif lebih besar daripada positif maka jawabannya nanti akan adalah negatif tinggal 6 dikurangi 2 sama dengan negatif 4b seperti itu selanjutnya variabel a. Di sini kita lihat positif lebih besar daripada negatifnya maka nanti jawabannya adalah positif. tinggal 13 dikurangi 3 sama dengan 10 maka jawabannya adalah 10a. Nah oke okay, gampang sekali bukan jadi suku 1 ditambah suku 2, sama dengan 10A dikurangi 4B ditambah 11 Gampang ya? Nah, Miss Novi ada contoh soal, latihan soal Silahkan dikerjakan ya Hasil penjumlahan dari suku 1 dan suku 2 adalah Oke, sekian video dari Miss Nopis Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye